فلتكن منكم امهات يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ikhwana. ala rasulillahi alladzi amara rabbuna bil sunnati. Fa Kul in kuntum tuhibbun allaha fatta bi'uni lakum dunubakum. Faqala Allahu ta'ala fi al-Qur'anil karim, Aduzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syuhuri inda syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم ما خلق السموات والارض منها أربعة هنم دلقد دينوا كيوم صدق الله العظيم الآية. Perkenalkan saya dengan Laili Mangfiro dari kelas 12 keperawatan. Uh, izinkan saya di sini ingin uh, ingin memberikan sedikit ilmu mengenai tentang keutamaan di bulan Muharram. Apa saja keutamaan di bulan Muharram ini? Yang pertama, bulan Muharram termasuk bulan haram yang suci. Seperti ayat yang tadi saya bacakan dalam Quran Surah at Taubah ayat 36, Allah bersabda, Inna iddata syuhuri, inna dallahisna asyara syahram fi kitabillahi yawma ar minha'ar bantun hurum. Ditetapkan oleh Allah sejak penciptaannya langit dan bumi, satu tahun itu, 12 bulan. Jadi Allah menetapkan satu tahun itu 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Dalam 12 bulan ini ada empat bulan haram yang suci. Apa empat bulan ini? Yang pertama Zulqodah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Kemudian ditafsirkan lagi dalam hadis Al Bukhari yang berbunyi. Zamanu kah distadarah kahiyatih menafsirkan hadis ini waktu itu akan terus berputar dan beredar tidak akan terulang Makanya kalau kita tidak berbuat baik hari ini itu tidak akan terulang rugi kita Ada kesempatan untuk sedekah tidak kita gunakan rugi Ada kesempatan untuk ibadah sunnah tidak kita gunakan rugi Ada kesempatan salat tahajud tidak kita gunakan rugi Hari ini akan hilang besok akan berganti Demikian Allah sudah menetapkan Sejak penciptaannya langit dan bumi begitu waktu yang kedua dinamakan dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik puasa di bulan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram." Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan Muharram. Bertepatnya lagi pada tanggal 10 Muharram yang sering kita sebut sebagai puasa Ashura Apa keutamaan puasa Ashura ini? Puasa Ashura ini keutamanya yaitu akan menghapus dosa satu tahun yang lalu Yang ketiga, para ulama juga mengatakan puasa yang paling baik itu di puasa di bulan Allah Al-Hasan Al-Basri mengatakan Allah membuka awal tahun dengan bulan Haram yaitu Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga yaitu Zulhijjah. Tidak ada bulan yang lebih mulia setelah bulan Ramadan daripada bulan Muharram. Yang keempat, menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim di hari Ashuroh atau pada tanggal 10 Muharram lebih istimewa, karena Allah akan mengangkat derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengusahkan tangannya pada kepala anak yatim di hari asyuro pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan setiap helai yang ia usap satu derajat Jangan selalu menunda-nunda amal soleh Sehingga sampai ajal datang Atau sampai kita sakit Kita baru ingat Allah Karena kita tidak tahu teman-teman sekalian Kedepannya bakal bagaimana Jadi <guk> Oleh karena itu Berubahlah menjadi lebih baik dan soleh Adalah sebuah prestasi Karena itu maksimalah dalam beribadah Dan kita sendiri yang harus mengubahnya saya berdoa kepada Allah semoga amalan ibadah kita selama di dunia yang kita kerjakan semoga Allah terima Dan semoga kesalahan kita dari yang kecil sampai yang besar dimaafkan oleh Allah Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di janahnya tanpa hisab Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata kesalahan dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah al Nanaminal Mumtarin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَاعَشَرْ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله anh lộ